Lama tak terlihat di layar kaca, mantan kekasih Ariel Noah ini memiliki beberapa sumber pendapatan walaupun berstatus janda. Sofia Lajuba merupakan seorang artis senior yang mulai berkarir di industri hiburan tanah air sejak era 80-an. Artis yang memiliki nama lengkap Sofia Inggriani Lajuba dan berusia 51 tahun ini mulai populer usai membintangi film Bilur-bilur Penyesalan Di 1987. Hingga 1991, Sofia paling sedikit membintangi satu buah film termasuk catatan si Boy 5. Tak hanya sebagai aktris, Sofia juga dikenal sebagai seorang penyanyi. Bahkan lagu berjudul Hold Down yang dipopulerkan bersama mantan suaminya Indra Lesmana sempat mendapatkan penghargaan sebagai best video klip di Broso, Romania. Berikut 6 sumber kekayaan Sofia Lajuba dilansir dari berbagai sumber. Karirnya sebagai seorang penyanyi bahkan dibuktikan dengan perilisan album berjudul Hanya Untukmu yang memenangkan BASF di 1994. Selain itu lagu kangen yang dibawakan secara dua dengan Almarhum Krisha juga sempat tenar pada masanya. Beberapa album yang pernah dihasilkan antara lain lihat saja nanti tahun 1989. Semoga kau tahu tahun 1990, senyum yang hilang tahun 1992, dan masih banyak lagi. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sofia pun sempat menjadi model untuk beberapa majalah. Bahkan untuk menjadi seorang model, ia rela melepaskan cita-cita awalnya yang ingin menjadi seorang dokter. Ia terjun di dunia model ini sejak tahun 1990-an. Ia mengawali karir modelnya dengan menjadi model majalah Kartini. Ia pun sempat didapuk sebagai salah satu model pakaian renang. Karir modelingnya ini pastinya memberi sumbangsi besar pada kekayaannya saat ini. Selain film dan sitkom, Sofia Lajuba juga mendapatkan penghasilan dengan membintangi sederet judul sinetron. Beberapa sinetron yang pernah dibintanginya antara lain terlanjur sayang, manusia bodoh dan lain sebagainya. Sofia Lajuba juga sempat terlibat dalam sebuah produksi film dan menjadi produser eksekutif. Ia memproduksi film Adriana pada tahun 2013 yang dibintangi oleh anak pertamanya yakni Eva Celia. Film yang bercerita mengenai romansa anak muda bernuansa sejarah ini pun berhasil meraih kesuksesan. Sebagai produser eksekutif, Sofia tentu turut mendapatkan berkah melimpah dari kesuksesan film yang diproduserinya saat ini. Sofia kembali mendapatkan peran besar di sitkom salah satu stasiun televisi swasta pada 2014 yang berjudul Tetangga Masa Gitu. Dalam sitkom ini, ia beradu akting dengan aktor Dwi Sasono.